Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini saya mempromosikan ini. Nah, ini gelang akar bahar serat emas. Ini ada warnanya merah dan ini warnanya kuning keemasan ya. Ini serat emas. Ini untuk dimensinya berapa ini? Panjangnya berapa? Mili ini. Panjangnya 8 milinan. Ini warnanya sangat bagus. Anda bisa lihat. Jadi ini jika dipakai ini akan menjadi kinclong. Ini harganya 50.000, bisa biar di tempat ada COD. Untuk pengiriman dari Pati, Jawa Tengah. Ini sangat bagus. untuk pembelian bisa menghubungi nomor yang tertera di video ini atau kok bisa komen dan lupa untuk subscribe like comment and share jangan lupa ini dibeli harganya murah 50 ribu ya dari tempat atau COD Terima kasih sudah cukup sekian Assalamualaikum